Yes. Berambil, negeri, asuhan, Rizan, oh, ya, muramem SMP negeri Tirusi beradia, ada dibawa asuhan pemimpin pangeran bapak dokter ada tetang dia harus beradia oki, ada yang selaku pelatih pangeran ibu ini dari SD, ibu dede rida SD kali ibu SD Bagaimana selepas rombongan pawai melangkah lalu sehat Alhamdulillah, para pengadil sebelumnya lapang sepak bola Sukatali tali. orang siap perlu siapa-niuran. Tadi yang dikatakan puan atas ada yang 06 di rombongan pada siapa-niupah, ada rombongan pawai. Binaraga bulan desa, sekalian, saat ini kita sedang menyaksikan penampilan berangbet -berang dari SMP Negeri Tiga Sipiraja Di bawah pimpinan yang terhormat Bapak Dokter Agus Ajak Bahagia MM Beserta Guru Pembimbing, terima kasih ucapan kepada yang terhormat Ibu Nining SPD, Ibu A.I. SPD, Ibu Nita Perti SPD Dan yang sedang berdiri di tengah-tengah kita memberikan penghormatan yang terhormat Bapak Kecamatan Sipiraja orangnya Kecamatan Sipuraja, beserta Bapak Kepala Desa Sukatari. Inilah penampilan graben Stpn Negeri Tiga Sipuraja.